Halo para seturur, selamat malam semuanya ya. Semoga kalian uh, dalam keadaan sehat baik-baik dan semoga yang nonton channel ini uh, diberikan rezeki yang banyak, yang melimpah dan selalu diberikan uh, rezeki yang melimpah serta diberikan uh, kesehatan dan banyak umurnya amin oke okay, kawan uh, bahwa uh, biasanya biasa ya pada malam ini hari ini uh, saya uh, biasa aktivitas saya tiap malam ya karena SD saya kan kerja di luar di luar jadi saya tinggal sama anak saya sama ibu saya dan waktu malam ini uh, tugas saya adalah waktunya untuk memakaikan pembesial Oke, okay, jangan kemana-mana dulu, tonton videonya sampai habis. Ya. Yeah. Nah, ini kawan pengbersihnya. Ya. Mereknya Meris. Nah, nama kenapa saya pilih yang Meris? Karena Meris ini uh, tidak mudah bocor ya ya sudah tembus Boris. Oh, Oke, okay, dibuka dulu ya Bismillahirrahmanirrahim. Waktunya dapat celana. Oke, itu yang tahu nih. Jadi, makanan di sini. sini ya. Wah, yang besar di sini, nih. Ini buat belakang. Ingat ya, ini ada belakang untuk tulisannya. Oke, oh, ini buat di depan, jangan sampai salah. Oke, okay. tonton terus. Guys. sudah ngompol duluan, guys. Nih, sudah ngompol duluan. Basah, saya telat untuk menekan kampas keburu ngompol duluan. baru baru ngumpul dua, ya nggak apa-apa ya, saya nggak tahu. Wah. nih guys, buat para para bapak bapak yang di sana yang mungkin istrinya lagi kerja ya Nah inilah nah. belum yang belum mempunyai anak yang nah, nonton videonya juga Oh cara memungkinkan kayak gini ya. kamera jatuh kamera jatuh sorry ya kamera jatuh please oh yes yes, yes. mana Oh ini kameranya. Wah, ini depan belakangnya yang mana nih bingung saya. Sama soalnya. Oh, ada tulisannya tuh. Ada tulisannya tuh. ternyata eh, jadi ibu makna gak itu ya lumayan berat ya <guruh> lumayan berat karen saya selama ini ngomong e, anak itu gampang ternyata wah hebat juga maupunlah sama kawan jatuh lagi, gua jatuh lagi kameranya. Nah, ini berhubung sudah tadi udah ngumpul udah pas. Coba gini aja. Nah, Buat di bawahnya biar enggak biar enggak uh, berantakan. Oke, okay. kemajuan tempo sudah selesai guys. Ya cukup, Oke, cukup sampai sini ya. Jangan sampai lupa krit. Ah? Uh. Jika kalian suka dengan video ini, ya klik subscribe, tekan tombol lonceng, dan sudah, oke, okay. itu tulang -tulang -tulang -tulang -tulang -tulang -tulang -tulang.